Kenapa kita terus melangkah? Sebab langkah itu seperti perasaan Ia berjalan sendiri Kadang menggelinding menggagang semua Tak ada yang mampu mengalahkannya Kalaupun ada, pasti sedang menjadi konspirasi Antara Iblis, Malaikat dan Tuhan ah, Biarkan saja, biarkan ia tetap bernama perasaan Jangan kamu tambahin nama keluarga, nama marga, nama baptis ataupun nama arab. biarkan iya bagar dengan namanya sendiri Perasaan Buah drama Dan drama ini Berjudul Membaca cerpen Dan nanti akan bermain di dalam drama ini adalah Rizka Nulu Vicky Kembes, Dan juga tentu saja Andi SW Tepuk tangan dong buat Mas Andi SW kali aku mengajarmu berjalan ke sungai Dari siang yang mulai meninggal hingga langit berwarna oranye Sungai yang berliku seperti sejarah setiap lingkungan apa yang kamu rasakan waktu itu Sepertinya kita tak pernah lelah Meski keringat bercucuran dan jari-jari kaki Memohon-mohon untuk diam sebentar Kamu tahu mengapa kita terus melangkah? Sebab langkah itu seperti perasaan Ia berjalan sendiri Kadang mengelinding meninggalkan semua kondisi Tak ada yang mampu kalau Kalaupun ada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 Cinta yang selalu berkibar-kibar dan melancang. Kita sudah berjanji sebelum melangkah pertama Di jalan nanti, kita tidak boleh jajan sembarangan karena tidak baik untuk kesehatan. Jika melihat burung, jangan bertanya mengapa ia bisa terbang. Jangan bertanya mengapa ikan-ikan bisa berenang. Jangan bertanya berapa sentimeter keucatan kata. Biarkan saja, kita tinggal melihat dan percaya pada irama semesta. Kela, kita pasti akan menetap. Tapi kalau tersusah boleh bertanya pada pohon atau debu-debu yang mampir di kori-kori kita. Karena pohon dan debu tak pernah berbohong, pasti akan ada jalan yang membawakan arah ke kita. Yuk, kita melangkah. Perjalanan ini seperti cerita legenda yang di dalamnya memuat pesan dan peristiwa. Juga ada fungsi di sela percakapan nanti. Kita hanya berdua Tak ada masyarakat dan agama yang menemani sepanjang jalan Hanya ada dua liter air Kala perjalanan Ya, dua liter air Kata kakekku Berdua itu lucu Berdua itu berpikir kang. Berdua itu berjuang Berdua itu bertengkar kang dua itu pilihan, berdua itu bajingan juga. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jika kamu ingin sendirian, cabutlah rumput lalu dekatkan ke telingamu. Pasti dia akan berbisik, kembalilah padanya, berubah dia dan berbaik-baiklah. Atau kalau kamu tak percaya pada rumput, dekatkan telingamu ke telingamu. Perdu, belukar, atau serangga atau apa saja, pasti mereka akan bersih sama seperti bisikan rumput. Kalau kamu tetap bersih keras ingin sendiri dan menjauh dari bisikan semua makhluk Tuhan itu, maka air sungai dan angin akan selalu berbisik padamu. Kamu tahu mengapa aku yakin semua bakal berbisik padamu? Karena mereka juga pernah berbisik padaku. Mereka semua sahabatku, juga sahabatmu. Mereka tak mau melihat kita berpisah. Semua makhluk Tuhan menyayangi kita. Percayalah. Kau anu, kamu aku Arab. Arab nyerih? Buet. Ora. Oh, Berjalan itu menyusun keberanian kecil Dalam dada kita Keberanian yang nanti akan menjadi bukit Dan gunung-gunung Atau gue tukupu apa, Tati? Arak, gue tukupu mpring Gue jaga puma. Apa? Mpring? Arak Dikelaukan pertama di kelokan pertama ini, aku melihat seekor burung kecil terbang mengejar kawanannya, yang terbang jauh meninggalkannya. Suara cicit burung kecil itu sungguh lucu, membuatku teringat masa kecilku dulu. Masa kecil ketika pagi tiba, ketika aku terbangun dan merasakan sepi yang aneh. Tak ada suara radio atau suara air di buku. Hanya suara daun jendela yang bergerak-gerak kecil membentuk kusen Lantaran tertiup angin pagi Aku sendirian dan perutku lapar sekali Aku memanggil ayahku, aku memanggil ibuku Tapi tak ada yang datang Kulihat kucingku di kolong tempat tidur Menghabiskan nasi kering sisa makannya kemarin Kulihat kucingku di kolong tempat tidur Ya, nggak? ya tampak manis Aku keluar rumah lewat pintu belakang mencari Ayah Ibu. Kutanyakan pada tetangga sebelah, "Kemana Ayah Ibu ku pergi?" Ah, ayahmu kerja sejak pagi pukul lima, ibumu... Ibumu hilang dicuri jin semalam," kata tetanggaku dengan santai. Aku terkejut, aku bersedih. mataku berkaca-kaca, kutinggalkan tetanggaku, aku menangis sambil ibuku. Ibu. ibuku. Ibu, Ibu, lalu aku berlari mencari ibuku di sepanjang jalan sambil terisak-isak, isakanku hampir mirip seperti cicit burung yang terbang sendirian itu. Siwa, kak. anu mino Oh, bapak nih Hai, ayo menyadarkanku dari larunan Rupanya kamu membiarkanku berhenti mengamati kecil itu Sementara sungai masih mengalir dan airnya tak pernah habis Sungai yang kita susuri bukan sungai episodik atau ephemeral, Melainkan sungai permanen yang airnya tak pernah surut. Ia mengalir dari zaman ke zaman, mencipta ekosistem yang harmonis. Sebuah kehidupan yang selalu ramai Tak pernah ada yang merasa sepi di dekat sungai, seperti kita saat ini. Tidakkah kau tahu, peradaban dunia dimulai dari sungai? ya Sebab sungai seperti ibu bagi kehidupan. Maka, di kelokan pertama ini, ingin kukatakan padamu, kita akan membangun sebuah peradaban ini, buah tangan kita sendiri. Oke, kita melangkah mengikuti jalan setapak di atas kelokan sungai yang airnya mengalir tenang. terimakasih, itu tadi Fragman bapak ini lagi kandang malah, raja, tutup ya, itu pak yuk, kue di duit mau coba sastra pak <tuk> sastra sastra mencipta rasa dan manusia makan dani kue sekolahnya sastra Sastra ini mau ja, Romantika Ayu dan Kabul. Sastra itu romantika romantis. Bayangcah. Sebenarnya Ayu tak sedang mencobai tabiat laki-laki. -laki. Tabiat yang pada kenyataannya rata-rata sama. Nanya, Wah, Sebenarnya <SILENCIO> Anu tak sedang <SILENCIO> mencobai tabiat lelaki Tabiat yang pada kenyataannya rata-rata sama Jika sedang berada di puncak kesuksesan Sudah dapat ditebak bakal lupa daratan Melaut terus sampai laut itu kering Berubah daratan dan baru sadar Kalau sudah berada di darat Sebelumnya akan kukatakan padamu Bahwa cerita ini sangat biasa Kan seringkali dialami orang-orang, tetapi bagi Ayu sangat mengesankan cerita sehari-hari yang sangat manusiawi. Lelaki yang bertubuh kekar dan ganteng itu bernama Kabu pemuda kampung yang giat bekerja, setia menjalani profesinya sebagai penari becak. Tiap hari, dia nongkrong di depan toko batik tempat Ayu menjalankan usahanya. Kabul sering mengantar para wisatawan berbelanja batik di toko batiknya Ayu. Diam-diam, Ayu menaruh batik kepada Kabul. Ayu sangat simpati meskipun Kabul suka mabuk, berjudi dan berkelahi. Sebab, selain gagah dan ganteng di mata Ayu, Kabul sosok lelaki yang jujur dan bekerja keras. Di sela-sela kesibukannya di toko batik. Ayu selalu menyempatkan diri untuk sejenak ngobrol seputar tamu-tamu mancanegara dengan Kabul. Ya, sekedar untuk bahasa basi mengenal Kabul. Semua pegawainya sudah tahu kalau Ayu naksir Kabul. Mungkin mereka sering merumpikannya di belakang Ayu. Ah, biarkan anjing menggonggong, top Ayu akan tetap berlalu. Kabul masih berusia 28 tahun. Sedang Ayu sudah 39 tahun. Sejak suaminya meninggal karena serangan jantung tiga tahun yang lalu, Ayu belum menemukan lelaki yang pantas mendampinginya. Memang tanpa bermaksud membanding-bandingkan, Ayu harus mengakui bahwa kemarung suaminya jauh berbeda dengan kabur. Namanya Raden Mas Pal Benati lagi bekerja keras berpendidikan tinggi tampan kaya sopan teratur dan semuanya serba elhan hanya saja penisnya kecil dan soleh kobe, ini, ini, apa nih, kobe guli, lanjutin tuh utangan lo taruh rumah lah ya mangga mangkacau. biar waton ya iya kan. rumah, ya <laughs> nah, jadi. ya uh -huh. baca, kan.